Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya ada unggahan spesial, Pak sahabat ya. Tentunya unggahan yang membuat kita semakin bangga bahagia. Ada repostan dari sendal putih biliar, Pak sahabat ya, yang meriPos kembali unggahan video di channel YouTube-nya Raja TV yakni ada kak Bobi Amalia yang menjelaskan soal tatapan dari Lesti dan Rizky Bilar nih persahabat ya ini suatu kebanggaan bahwa tatapan mata Leslar itu adalah tatapan orang falling in love persahabat ya kalau pasangan kamu natap gak kayak gitu kayaknya kalian perlu lebih romantis tuh persahabat ya dijelaskan bahwa tatapan Rizky Bilar ke Dede Lesti ke Jora adalah tatapan Seseorang yang sedang jatuh cinta luar biasa persahabat ya. ini adalah penjelasan dari psikolog dan pakar mikro ekspresi ini langsung dari kakopi Amalia persahabat ya Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan Lesti dan Rizky billar selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai hari-hari nanti amin ya robbal alamin. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial, yang dimana tentunya ada unggahan dari sindal putih Bilar yang merepost kembali dari akun apartemen Bintaro, Anies Gereward, di para sahabat. Ya, ada sebuah... Kalimat yang tentunya menyentuh banget bersahabat ya Di situ tertuliskan Jika kamu menyakiti hati seseorang Lalu ia mengadu kepada Tuhan lewat sujudnya Maka sesungguhnya kamu tidak dalam keadaan baik-baik saja Itulah yang dilakukan oleh Dede Lesti Ketika banyak sekali masalah yang menimpa bersahabat ya. Dede hanya bisa bersujud dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Luar biasa Ini adalah calon istri soleha yang membuat kita semakin bangga mengidolakannya para sahabat ya. Tentunya kita support, kita dukung, kita doakan yang terbaik untuk Melesti maupun Rizky Bilang. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar, banyak sekali respon dari para fans. Salah satunya dari akun Lily Aneskor Komarudin mengatakan dalam kolom komentar banyak pelajaran yang didapat dari mereka berdua. Selalu jadi inspirasi untuk kita semua para fans Lesti dan Rizky Bilal tentunya. Dan keunggah berikutnya persahabat di ya, Alhamdulillah tentunya kita sudah memasuki bulan Juli persahabat di ya, ada momen spesial ketika Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya di acara tasbih persahabat ya kita kangen banget mereka berdua bisa tampil kembali di acara tasbih bersama Ustadz Suki Al-Buguri persahabat ya. Ini tentunya mas kali doa Dari para fans di bulan Juli wasabatnya. Salah satunya untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Ada salah satu akun dari Azruh Rahmi yang mengatakan Semoga bulan Juli akan membawa keberkahan untuk Leslar Segala niat baiknya Diberi kelancaran dan kesehatan Sehat selalu untuk Lesti dan keluarga Bilar Dan keluarga dan fans-fans fans Leslar Semuanya amin amin ya Allah Bismillah semoga bulan Juli ini wabah covid mereda di Indonesia, amin ya Robbal 'alamin. Luar biasa doa yang tulus diberikan buat hubungan Lesti dan Rizky. Bilar, sahabat ya, mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid untuk mendukung, mensupport Lesti dan Rizky. Bilar, selanjutnya bersahabat, kita lihat juga ada kabar bahagia info penting buat kita semua. para fans langsung dari akun resmi L2 w.id bersabat ya Les word tentunya akan ada acara fandom party Leslar persabat ya dalam event jux Indonesia musik World 2021 tentunya akan diadakan besok Jumat tanggal 2 Juli 2021 jam 1900 Waktu Indonesia Barat dapatkan hadiah menarik dari l merchant persabat ya luar biasa kita akan merayakan tentunya kemenangan Lesti bersahabat ya bersama L2W Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk rangkaian acara Leslar yang luar biasa, kita dukung, kita doakan yang terbaik juga bersahabat ya untuk kita semua Ada sebuah kalimat Kevin Info juga yang tulis ke Ang Hai Jukes mengadakan pandang partai Leslar tanggal 2 Juli nanti di Ron Live Jukes bersama L2W Akan ada hadiah menarik berupa merchandise dari L2.Merchan, persahabat ya jangan sampai kelewat tuh, persahabat ya acara ini terselenggara sebagai bentuk perayaan kemenangan dari Lesti Kejora di Jux. Dia menakutkan, bergerak mematikan, itulah slogan dari L2W. Luar biasa perayaan kemenangan kita, rayakan persahabat ya, kita bahagia, kita bangga kepada Lesti Kejora yang selalu memberikan tentunya prestasi untuk kita semua para fans. Berikutnya, bersahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial, tentunya new dari Bang Dery dan Bang Ariel nih, sahabat yang mengenai single terbaru Rizky Bilar. luar biasa, bersahabat ya, alhamdulillah dukungan dari orang-orang terdekat pun selalu diberikan kepada karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar. Alhamdulillah tentunya salah satunya dari Bang Ariel dan Bang Dery nih, masabat, ya, sahabat ya. Ada sebuah penyampaian yang luar biasa Dari Bang Dehari bahwa Rizky Bilar Itu mempunyai bakat juga untuk jadi penulis baru ya Mudah-mudahan saja suatu hari bisa bikin lagu Tentunya sendiri nih Yang dirancang oleh Rizky Bilar Mudah-mudahan bersahabat ya Doakan yang terbaik Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kejutan bahagia tersebut tersebutlah dari pos kembali oleh Hakun Ikmah 73 Aris Konoha Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Alhamdulillah ya, berarti Bang Rizky Billar ada bakat untuk jadi penulis juga Semoga suatu hari bisa bikin lagu ciptaan sendiri dan selamat untuk lagu barunya yang trending Dan banyak viewers di Power of love Alhamdulillah para sahabat ya Untuk lagu single Rizky Billar yang terbaru ini sudah mencapai viewers 2 juta nih Luar biasa, terima kasih untuk kita semua para Les Lovers Belovers Lovers serta Lesti Lovers yang selalu kompak mendukung Karya-karya dari idola kesayangan kita Kita jangan sampai berhenti untuk streaming terus persahabat ya. buktikan kekompakan dan kesulitan para fans Yang selalu mensupport buat idola kesayangan kita Mudah-mudahan juga hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia persahabat ya Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Jilat Mungkin ini informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mambil ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.